Soes ya, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang gua super duper creepy. So ada seorang cowok dari Meksiko bernama Jose. Do itu hobi banget guees. Jadi abis kerja pulang kantor, biasanya do itu rutin guees malam bareng sama teman-temannya. Nah mereka tuh juga punya rute favorit ya, rute yang hampir tiap hari mereka lewatin. Mulai dari ngelewatin pinggiran jalan sampai masuk ke areal pinggiran hutan nah malam itu, host itu iseng aja gitu buat ngevideoin trip perjalanan malam itu pakai kamera GoPro-nya. Doi gue seperti biasa terus Doi pulang ke rumah. sampai beberapa hari kemudian, pas Doi liat lagi rekaman video malam itu, Doi baru sadar kalau ada sesuatu yang sangat aneh yang ikut terekam di videonya. karena video yang berikutnya ini cepet banget penampakannya. sekarang gua pengen lu semua buat perhatiin video yang ini baik-baik. Kelihatan gak? Gue yakin masih banyak diantara lo semua yang masih nggak notice penampakannya yang mana sih bang. Oke deh, gue kasih lihat videonya sekali lagi ya. Tapi sekarang please, please guys, perhatiin videonya baik-baik. Secara misterius, tiba-tiba muncul sosok makhluk berwarna hitam persis di depan Jose. Beruntungnya, Hose ini refleksnya cukup cepat dan Doi langsung menghindari sosok yang tadi. Tapi, karena situasinya pada malam itu gelap banget, Hose cuma ngira kalau yang tadi itu mungkin cuma batang pohon aja. Sampai beberapa hari kemudian pas Doi lihat lagi rekaman video ini, Doi baru sadar kalau itu bukan batang pohon. Sosoknya tuh creepy banget, men. Kayak cewek berambut panjang sampai ke paha, Pakaiannya juga kayak pakai duster, warnanya hitam sampai ke ujung kaki. Dan coba deh lu perhatiin mukanya. Walaupun ketutupan sama rambut, lu masih bisa lihat dengan sangat jelas ya. Mukanya tuh pucat banget. So, Jose dan teman-temannya langsung merinding pas ngeliat sosok ini. Dan mereka sama sekali nggak berani lagi buat ngelewatin rute yang sama malam-malam. Sampai sekarang mereka tuh masih nggak tahu pasti ya, apa yang sebenarnya terekam di video Huse malam itu. Apakah yang tadi itu jangan-jangan cuma orang aja yang bentukannya aneh? Atau emang fix kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Gimana menurut lo? So, ada seorang cewek bernama Sofia. Doi ini cerita kalau doi dan keluarganya sering banget ngalamin kejadian aneh di dalam rumahnya. Meskipun mereka itu udah cobain buat pindah rumah berkali-kali. Tapi seolah kejadian aneh itu kayak mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Sampai suatu malam, pas Sofia lagi asik sendirian nonton TV di rumah, tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara dari lantai satu. Doi coba beraniin diri buat ngecek sambil ngerekam pake kamera handphonenya. Perhatiin baik-baik. Halo, Y la verdad que no baila Ay, la ahora ¡Sora! ¡Sora, subí! Ay, no, Sofia ngeliat ada sosok berwarna hitam di ujung bawah tangga. Dan sosok itu kayak pelan-pelan mendekat ke arah Sofia. Dan lu bisa lihat ya, ada tangan yang terekam jelas banget di bawah tangga. Sofia sama sekali nggak takut. Tapi yang Doi khawatirin malah Doi takut banget kalau anjingnya yang ada di lantai satu itu kenapa-kenapa. Makanya Doi langsung berlari turun ke arah lantai satu buat ngecek. Tapi pas sampai di sana ternyata sama sekali nggak ada apa-apa. Cuma ada dua hewan peliharaan Sofia yang kayaknya tuh... Enggak tenang ya. Anjingnya tuh kelihatan panik sambil berlari ke arah yang lain seolah kayak mengejar sesuatu. So, apakah Sofia ini berhasil ngerekam sebuah penampakan yang legit banget? Gimana menurut lo? So, ada seorang cewek yang ngepost sebuah video di akun Facebook pribadinya. Cewek ini cerita kalau video itu direkam oleh ayahnya. Dimana ayahnya itu bekerja sebagai salah satu kameramen di stasiun TV di Aruba. Nah hari itu, ayahnya itu dapat jadwal liputan. Ngedokumentasiin seseorang yang udah tinggal di dalam gua selama lebih dari 100 hari. Otomatis selama bapaknya disitu, Doi ngelakuin pekerjaannya ya. Doi ngerekam banyak banget video dan juga birol. Dan Doi sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh. Sampai Doi pulang dan Doi liat lagi rekaman videonya selama Doi bekerja hari itu. Bapak itu shock banget karena Doi yakin sama sekali nggak ada orang lain di dalam gua itu selain orang yang doi kenal dan video ini direkam Januari 2022 perhatiin baik-baik. <tuh> Emang agak sulit ya buat ngelihatnya, Dan gue yakin lebih dari 90% dari lo yang nonton video ini Masih belum notice ya penampakannya itu yang mana Coba deh lo perhatiin baik-baik pas kameranya ini diarahin ke arah belakang bapak ini lu bisa lihat ya di situ ada sebuah bayangan hijau yang bergerak cepat banget. Do itu kayak bergerak ke arah batu yang ada di depannya. Seolah sosok itu kayak sadar kalau do itu kerekam sama kamera bapak ini, makanya do itu buru-buru ngumpet. Meskipun gua slow videonya, sosok yang tadi itu nggak kelihatan terlalu jelas ya, karena do itu kayak responnya cepat banget. Begitu in frame dikit, do itu langsung ngumpet. Tapi jelas banget ya kalau yang tadi itu bukan bayangan atau anomali cahaya. Karena lo bisa lihat semua anggota tubuhnya itu warnanya hijau. Bapak ini juga cerita ya kalau pas banget pas sosok itu muncul. Mereka yang ada di lokasi lagi ngobrolin betapa seremnya gua ini. Dulunya banyak banget orang yang tewas di dalam gua ini. So kira-kira menurut lo sosok berwarna hijau yang tadi itu siapa? Win. So ada satu keluarga yang lagi asik jalan-jalan di pinggiran kota yang lokasinya ada di dekat hutan. Nah, awalnya semuanya itu baik-baik aja ya. Tapi pas matahari mulai gelap dan mulai terbenam, tiba-tiba salah satu cowok yang ada di situ notice di kejauhan ada sesuatu yang bergerak di balik pohon. Coba deh, sekarang lo perhatiin video yang ini. Baik-baik. <tuh> No, no, no esto de no creer, esto esto de no creer, no creer. Vamos. Corran, corran, corran, corran, corran. La verdad es que no me lo podía esperar. No me lo esperaba. La verdad es que no no, no lo esperaba, pero acá, acabamos de ver una... Era como un duende, no sé qué, corriendo. Así que vamos a... a ahí se ve. Ahí se ve. La verdad es que se mueve. Está el movimiento. Ada sebuah siluet bayangan dengan ukuran tubuh yang kecil yang mondar-mandir di depan mereka di kejauhan. Cowok ini langsung notice karena doi lagi fokus buat merhatiin handphonenya. Seketika itu juga, doi itu langsung histeris dan teriak-teriak ke arah keluarganya, dan doi coba buat ngasih tahu di situ ada sesuatu. Sosoknya tuh warnanya putih ya dan gerakannya itu lumayan cepat. Tapi karena kualitas videonya itu agak burik ya, jadi cukup sulit buat ngelihat detail penampakan yang tadi. Tapi kalau ngelihat dari ekspresi Doi dan juga ekspresi keluarganya yang ada di situ, kayaknya sih video ini legit ya. Cowok ini percaya kalau sosok yang terekam di videonya hari itu adalah sosok Duende, makhluk urban legend dari Amerika Latin dengan ukuran tubuh yang kecil yang dipercaya tinggal di daerah hutan dan gua-gua yang ada di sekitar situ. Tapi gimana nih menurut lo? Hordeng. Nah ini nih, ini nih video yang aneh banget. Makin gue tonton videonya itu malah makin aneh guys. So ada seorang cewek yang lagi asik nongkrong di kamar tidurnya. Nah tiba-tiba di jendelanya yang ditutup Hordeng, Doi itu ngeliat kayak ada sebuah siluet bayangan burung darah. Karena memang jendelanya itu cukup sering dihinggapin sama burung darah guys. Jadi sore itu Doi kira ada bayangan coklat-coklat ya mungkin itu burung darah aja. Nah Doi kepikiran iseng tuh buat ngagetin burung darah yang ada di jendelanya itu sambil rekam pake handphonenya. Niatnya sih buat bikin video lucu-lucuan buat diupload ke IG story. Tapi pas Doi buka hordengnya ada yang aneh banget guys. Please sekarang gue pengen lu semua buat fokus buat nonton video yang ini. Perhatiin baik-baik. Hay algo ahí, y no sé qué es. What the ¿Hola? ¿Qué es eso? Bayangan hitam itu kelihatan jelas banget di jendela, tapi pasti tirai jendela itu dibuka. Ternyata di situ kosong dan sama sekali nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada burung darah atau apapun yang sekiranya bisa nimbulin bayangan siluet berwarna hitam kayak di awal video tadi. Nah, yang lebih aneh lagi, pas cewek ini tutup lagi hordengnya, bayangan berwarna hitam itu masih ada di situ, guys. Dan malahan bayangan itu sekarang bisa gerak sendiri. Ini videonya aneh banget, sumpah. Gua udah nonton video ini berkali-kali dan makin gua tonton, serius Gua malah makin bingung gitu, apa yang sebenarnya terjadi di video ini Kalaupun memang video ini cuma video settingan Gimana cara bikinnya? Coba deh kalau misalkan diantara lo semua ada yang bisa bantu gua buat jelasin apa yang terjadi di video ini Please komen di bawah, karena gua pengen tahu banget Yang paling masuk akal, gua bakal pin komen lo Oke okay guys, that's it untuk video kali ini